Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Selamat pada siang Pada hari ini, pada siang ini Kami akan menyajikan beberapa materi Kami dari kelompok 4 Saya sendiri, Ismiyah Kemudian ada Bapak Ismail Kemudian ada Ibu Ana dan ada Pak Hamid Untuk fasilitator pertama Monggo, kesempatan saya berikan kepada Pak Hamid Monggo Pak Hamid, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, agak sore, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia dan yang saya hormati. Bagaimana kabarnya Pak Ismail hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya baik-baik. Gimana Pak Ismail? bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik ya ya walaupun sedikit no pusing <laughs> Oh okay. anu dinikmati saja guys, maya. Ya, semangat yang penting Oke okay, yang penting yes. semangat Oke okay, ya. bagaimana dengan Bu Ana? Bagaimana ya. kabarnya Buana Alhamdulillah baik oh, setelahnya ya, ya, <laughs> stres Bu Ana ini kayaknya apa namanya Uh, tipe orangnya itu nyantai aja ya kelihatannya ya pak tapi ya tetap saja bingung oke okay. Bu Anna kemudian selanjutnya Bu Is bagaimana kabarnya hari ini Bu Is Alhamdulillah sehat pak meskipun agak capek hari ini Alhamdulillah oke okay, Bapak-Ibu yang saya hormati untuk kali ini saya akan presentasi tentang uh, teknologi pembelajaran Bapak-Ibu pernah dengar itu teknologi pembelajaran ya, uh, ya. teknologi yang dengan IT itu ya Pak Oh iya ya. itu. oke okay, selama ya. ini kalau Pak Ismail apa namanya teknologi yang digunakan apa Pak Ismail jalan pembelajaran online? Ya Akan menggunakan WA atau? Ya, ya, ya. saya selama ini kadang uh, memakai WA itu dengan pertimbangan itu Pak Amin. murid saya itu tidak semua uh, belum semuanya itu uh, paham kayak Google Classroom jadi sementara ini saya yang lebih mengutamakan pada WA. Oke okay, wa lebih simple gitu menurut saya dan anak, -anak okay. gitu. karena wa itu sekarang kan ada wa forum pak Dalam wa forum itu, itu sekarang fasilitasnya bisa digunakan 50 orang pak kalau yang dulunya video call cuman empat uh, orang delapan uh, orang sorry 8, untuk iya. wa apa namanya forum itu ada 50. jadi yeah. sudah ada apa namanya kemajuan yang cukup signifikan. Uh, dan itu bisa kita manfaatkan uh, sebagai apa namanya uh, teknologi pembelajaran. Un Jadi untuk Google Form masih belum, Pak G, karena uh, anak-anaknya masih belum paham. Ya. Oke, okay. enggak apa-apa, anak-anaknya tidak paham. Yang penting gurunya paham, Pak. Betul Pak. Nah, Pak. Pak, Pak. Dua-duanya dua ini seleret. banyak masalah. Oke. Okay. Saya yakin okay, hmm. guru-guru yang super ini pasti paham semuanya. Amin, Oke, amin. terima kasih untuk Bu Ana bagaimana penerapan teknologi pembelajaran di apa sekolah. Namanya, di sekolah Bu Ana terutama di era pandemi seperti saat ini? Iya ya, melalui WA dan apa ada aplikasi dari sekolah Pak? Namanya AIO ya oh, itu A, sudah A, ya. Itu ya. ya selain itu ya itu tadi Google Classroom saja. Oke untuk aplikasi yang dari sekolah itu apakah tidak ada kendala Bu kaitannya dengan apa namanya uh, jaringan atau uh, dibandingkan dengan apa namanya uh, ya Google Classroom? Untuk ya, ya kadang ada, ada Google pak Google. karena siswanya kan banyak jadi kalau mengirim tugas itu kadang terkendala anak-anak di samping mungkin macam apa HP-nya tipe HP-nya yang tidak apa nyambung begitu dengan apa? Aplikasinya sehingga kadang sulit anak-anak saya belum bisa ngirim jadi lewat WA saja gitu Untuk permasalahan pulsa tidak ada di sekolah jaringan Bu? Tidak, kan ada apa itu? Dari pemerintah? <laughs> ada oh, bantuan Oke okay. okay, terima kasih Bu Ena sudah yeah. berbagi kaitannya dengan teknologi pembelajaran uh, online terutama di era pandemi saat ini Selanjutnya, saya mau tanya-tanya ke Bu Is, bagaimana di sekolah Bu Is tentang penerapan teknologi pendidikan di sana, Bu? Apa saja aplikasi yang digunakan bisa berbagi dengan kita? Alhamdulillah, di awal-awal pandemi, Pak, karena itu apa kejadiannya mendadak, enggak? maka kami masih melalui WA, WA Group, melalui WA Group paling kelas, jadi setiap guru dimasukkan di kelas tersebut. Kemudian, setelah tahun ajaran baru, kami Sepakat untuk menggunakan Microsoft Tim, Pak. Jadi, sampai saat ini pembelajaran dilakukan melalui Microsoft Tim. Untuk kendala jaringannya sendiri, bagaimana tidak ada kendala. Kalau jaringan itu tergantung lokasi anak, Pak. Jadi, anak-anak sebenarnya sudah harus paham karena sudah satu tahun Pak. G, jadi, di mana tempat-tempat yang mereka harusnya bisa masuk atau masuk ke jaringannya luas, ya begitu dia berharusnya berada di situ. Nah, ya sudah. Satu tahun, Pak, sudah harus bisa beradaptasi dengan itu. Oke, terima kasih Bu Is atas yeah. apa namanya sharingnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya akan mempresentasikan ya tentang uh, salah satu uh, teknologi pembelajaran, uh, yaitu rumah belajar. Bapak Ibu pernah dengar sebelumnya tentang rumah belajar? Sudah punya aplikasi ini di Gawai atau HP Bapak-Ibu? Baru kemarin sore. pak. Oh, baru kemarin sore ya. Oh, yeah. Oke, okay. okay, baiklah. Oke, okay, Bapak dan Ibu, sekarang saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana untuk memasang akun rumah belajar atau bagaimana cara, apa namanya, memasang aplikasi rumah belajar. Oke, ada beberapa langkah atau tahapan yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Yang pertama, pastikan gawai atau handphone atau smartphone Bapak-Ibu Android ya. Ngomong-ngomong ini sudah Android semuanya, Bapak-Ibu, Gek? Tapi Android yang lama, Pak. Meskipun lama, kan masih Android, kan ya? Yang penting ada levelnya. Android itu bisa juga, oh, iya, iya. Oh, Karena iya. kalau di bawah Android masih belum bisa digunakan. Oke, itu yang pertama. Kemudian, selanjutnya yang kedua, temukan dan jalankan program PlayStore pada gawai Anda. Jadi, eh, untuk apa namanya memasang aplikasi rumah belajar? Bapak Ibu harus memastikan kalau dalam, di dalam gawe atau di dalam HP Ibu harus ada playstore-nya. Uh, bagaimana kalau tidak ada? Kan gitu ya, tidak semua yeah. HP ada. Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa bisa download uh, playstore itu, misalnya lewat apa namanya, lewat uh, yang mesin pencari, ya bisa apa namanya, uh, Google Chrome, dan lain-lain sebagainya. Oke okay, ya, jadi eh, yang kedua tadi harus ada Play Store ya pada HP bapak dan ibu. Selanjutnya setelah bapak dan ibu eh, apa namanya menemukan Play Store pada handphone atau gawai bapak ibu, pada bagian search ya, pada bagian search atau pencarian silakan ketik rumah belajar. Jadi ketikan rumah belajar, lalu akan keluar tampilan seperti uh, ya seperti ini ya yang saya tunjukkan di bapak dan ibu ini. Uh, ya bapak dan ibu ketikan rumah belajar seperti uh, apa yang saya tampilkan di layar. Ya, rumah belajar, oke okay ya. Jadi cari rumah belajar pada kolom search, klik pada ikon kaca pembesar ini rumah belajar kemudian setelah diketik rumah belajar maka akan muncul tampilan-tampilan seperti ini ya tampilan rumah belajar ini yang paling atas nih kemudian dari beberapa tampilan itu Bapak dan Ibu bisa memilih tampilan yang ada tulisannya rumah ya rumah belajar ya Uh, ya tampilan pencarian rumah belajar di sini, ya di klik, ya setelah itu rumah belajar yang sudah uh, bapak itu klik, akan menampilkan pilihan install, ya akan ini menampilkan pilihan install, ya klik install ya untuk mulai memasang aplikasi rumah belajar pada gawai kita. Jadi setelah apa namanya tampilan rumah belajar dan uh, install ini muncul, maka bapak dan ibu di uh, apa namanya harus mengeklik uh, install ini. Selanjutnya, jika bapak dan ibu masih berada pada jendela pemasangan rumah belajar rumah belajar ini dan proses pemasangan selesai, maka akan ada pilihan buka silakan langsung buka aplikasi Rumah Belajar yang sudah terpasang pada gawai Anda. Jika Anda sudah berada pada jendela lain, maka untuk mengetahui apakah pemasangan aplikasi Rumah Belajar sudah selesai, maka Bapak dan Ibu dapat kembali ke jendela Playstore dan memeriksanya di menu instalasi atau Bapak dan Ibu dapat langsung menemukan icon rumah belajar pada kau Anda. Jadi artinya ketika apa namanya install ini di -klik, ya ini kan setelah rumah belajar biasanya ada dua pilihan ada dua uh, menu uninstall dengan uh, apa namanya uh, ya dengan buka. Kalau uninstall berarti uh, Bapak Ibu uh, apa namanya mengurungkan ya untuk menginstall. Tapi kalau buka ya nanti Uh, Bapak dan Ibu bisa ini ya uh, Bapak dan Ibu bisa apa namanya menemukan ya hal uh, seperti ini ya setelah klik buka ikuti instruksi selanjutnya hingga muncul perintah mulai silakan Bapak dan Ibu salami dan pelajari masing-masing menu yang ada ya. ini uh, menu yang ada. Ya, seperti yang saya tampilkan ini. Oke, yang terakhir bagi Anda yang sudah memiliki aplikasi rumah Belajar pada gawai Android, handphone atau smartphone, Bapak dan Ibu. Uh, jadi nanti bisa apa namanya, uh, ya bisa dicek ya di HP-nya, uh, apakah aplikasi itu sudah terpasang atau tidak ya kalau sudah terpasang berarti Bapak dan Ibu sudah memiliki uh, aplikasi rumah belajar di, di HP atau di apa namanya smartphone Bapak dan Ibu saya kira langkah-langkah untuk apa namanya memasang atau menginstal ya rumah belajar tidak terlalu sulit uh, beberapa langkah sudah saya apa namanya langkahnya sudah saya presentasikan dan saya kira Bapak dan Ibu sudah mengerti. Atau barangkali ada hal yang perlu ditanyakan? Bapak dan Ibu? Ya, Pak Med. Ya. ya. Smile. Ini, Pak Ismail? begini Pak Kalau tahapan mencari rumah belajar tadi misalnya sudah ketemu ya. Iya. Terus kita uh, sudah kita install. Iya, oke. Okay. Kita itu kira-kira yang ada di dalamnya itu apa saja, Pak? Yang bisa kita apa ya, akses ke situ itu ya. ada apa saja, gitu saya Oke, okay, banyak sekali Pak, apa namanya fitur-fitur atau apa namanya fasilitas yang ada di rumah belajar? Ya, misalnya hmm. ada apa namanya ruang guru, hmm. ada apa namanya. Uh, uh, ada e-books, kemudian uh, dan bahkan bapak ibu juga bisa apa namanya membuat uh, website di di dalam situ ya. Intinya uh, rumah belajar ini adalah sarana yang sangat lengkap. Ya. Terima kasih. Pak. Sekarang kali ada ibu yang sudah pernah masuk, mungkin ada hal-hal yang Uh, Bapak Ibu temukan selain yang saya sampaikan tadi Bu Ana atau Bu Buis belum Pak belum Pak belum sempat belum belum. lihat Pak. Ya kita juga kita kemarin. juga belum masuk ke situ Pak Med. makanya saya tadi tanya ada apa ya di dalamnya begitu Pak. Nah. Terus misalnya kita kebutuhan kayak Bang soal gitu ada ya Pak Med. Oh ya. ada Pak. Oke. Okay. Uh, apa namanya ya Bang soal itu ada bahkan disesuaikan dengan uh, apa namanya uh, level atau tingkat sekolahnya kemudian uh, kelasnya berapa, pelajaran apa itu ada. Iya, ya, ya. Terima kasih, Pak Med. Ya. Ya, intinya ini adalah sarana apa namanya belajar yang sangat lengkap sekali untuk rumah belajar ya. ini. Oke, barangkali ada komentar atau sesuatu yang ingin dikomunikasikan atau ditanyakan Bu Ana? Atau Boko Ismi? Belum, Pak. Belum, ya. Oke, belum ada. Buana, enggak, enggak. tanya pun, Buana? Enggak, Pak. untuk Soalnya Saya uh, mau tanya ini. Ya, sementara enggak. Tapi enggak punya, enggak lokasi ya. saya blokade. Ya, saya masih punya dua menit barangkali. Ya, Ya, lain kali gini, Pak. Maksudnya gini, Pak kalau kita belum bisa mengakses ke rumah belajar ualing enak itu kita itu ada instruksi dari Pak Hamid, kemudian kita pegang HP gitu Pak ya oh iya oke oke terima kasih Pak iya terima kasih Pak nah, sehingga kita bisa praktek secara langsung ya Betul, gitu. ya sebenarnya ada apa namanya aplikasi untuk mirror mirroring itu artinya HP yang saya ini yang saya pegang ini gambarnya bisa masuk di sini pak. Iya, mirroring ya uh, iya, sebenarnya oh, iya. saya dulu pernah mencoba tapi uh, saya mencoba yang tidak berbayar uh, yang trial ya sehingga ada batasan waktunya 14 hari setelah itu tidak bisa menggunakan lagi uh, tadi malam sebenarnya saya sudah mencari itu dan ada Pak uh, tapi sayangnya berbayar mudah sekali tinggal di, kita dikasih apa namanya eh uh, itu Uh, apa kayak semacam wa web situ loh, kita baca uh, itu apa namanya qr-nya ya setelah itu kita langsung otomatis bisa terhubung uh, hp kita ke ke PC kita oke okay, bapak dan ibu kalau tidak ada hal yang ditanyakan saya kira apa yang saya sampaikan ini adalah uh, apa namanya tidak terlalu sulit untuk dipahami yang penting bisa dipraktekkan dan bisa apa namanya memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada rumah belajar dalam rangka meningkatkan apa namanya kompetensi kita. Oke, sekian apa yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bu Is. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hmm. Terima kasih Pak Hamid sudah menjelaskan secara gamblang Semoga kita bisa menemukan manfaat dari rumah belajar itu nih Pak Oke okay. selanjutnya kesempatan selanjutnya Monggo fasilitator kedua Pak Ismail Monggo Pak Es waktu dan tempat dipersilahkan uh, Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya uh, Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita semua diberi kesehatan, terus ya melihat situasi yang seperti ini. Ya, harapan kita semuanya, semoga selalu sehat dalam lindungannya sehingga kita bisa uh, melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan uh, baik lancar. Baik bapak ibu di sini kita akan mempresentasikan sebuah profil pelajar sebelum kita sebelum saya memulai presentasi saya saya ingin mengetahui dengan menanyakan beberapa hal terhadap Keadaan sekolah Bapak Ibu semuanya tidak lain adalah untuk bahan saya. Kita sharing lah, kita sharing nanti kita bisa menerapkan hal-hal yang baik, saling menerapkan di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, saya ingin bertanya ke Pak Hamid. Pak Hamid, tolong saya diberitahu bagaimana Pak Hamid memulai sebuah pembelajaran di kelas, Pak Pak, Pak Amir. Jadi nah, melakukan apa tindakan apa? Terima kasih, monggo Pak Amir. Oke, okay. uh, terima kasih Pak Ismail. Saya kira untuk memulai sebuah pelajaran ya tentunya kita sebagai guru ya semuanya sudah berpengalaman. Uh, intinya sebagai guru kita tidak boleh atau diperkenankan Uh, to the point, mbak ya. Artinya materi apa langsung ke materi ya. Tetapi anak-anak kita kasih semacam apa namanya uh, semacam jembatan ya antara prior knowledge dengan uh, pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang ada saat ini. Ya misalnya ketika kita mengajarkan misalnya tentang uh, Ya, simple pas misalnya ya. Yeah. Jadi kita bisa apa namanya menanyakan ke anak kita apa yang kamu lakukan kemarin misalnya, apa yang kamu lakukan nanti malam. Uh, ya itu adalah apa namanya kejadian-kejadian yang berlangsung di waktu lampau. ya sehingga dari beberapa pertanyaan yang uh, bisa dijawab oleh siswa-siswi dengan muda, ya nanti baru kita apa namanya menyimpulkan uh, kita sampaikan ke anak uh, didik kita ke siswa kita bahwasannya kita nanti akan mempelajari tentang uh, sebuah waktu atau tense uh, yaitu simple past ya simple past itu secara apa namanya uh, definisi atau teorinya adalah uh, apa namanya Ya, digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau aktivitas yang terjadi uh, pada waktu lampau ya dan tidak ada hubungannya lagi dengan dengan sekarang ya. Ya, jadi ya. intinya kita apa namanya ke ngasih pertanyaan atau aktivitas warm up activity atau istilahnya sekarang itu bisa apa namanya pertanyaan pemantik pak untuk ya, menyiapkan mental anak terhadap apa yang akan kita sampaikan. Terima kasih. Demikian, nah, terima kasih luar biasa, Pak. Amit. Dengan jempol, Pak. Kasih jempol, Pak. <laughs> Oke, okay, Ibu Bu, yang lainnya kasih jempol untuk Pak Amit. Ini <laughs> sangat luar biasa bagi bagi saya kalau saya bandingkan di sekolah saya, Pak Amit ya. Ini termasuk sangat luar biasa gaya panjenengan uh, menyampaikan sesuatu kepada siswa sebelum memulai pelajaran itu saya kira patut dicontoh uh, ya. Kemudian uh, yang kedua saya ke Bu Is coba, Bu Is saya minta apa ya penjelasan atau uh, keterangan di dalam perilaku siswa ketika saat pengajaran bu, Is. jadi ketika panjangan mengajar tuh uh, mungkin bu per, sempat mengamati ya sempat mengamati perilaku mereka di mana sifat-sifatnya apakah mereka selalu apa ya bekerjasama atau kondusif lah istilahnya terima kasih mohon anu deh alhamdulillah Apanya, di sekolah kami biasa nih sikap anak-anak itu sama guru itu pak sangat apa ya sangat sopan sekali sangat tawaduk sekali kenapa karena memang di sekolah kami sekolah ber itu pak pondok pesantren jadi mereka berperilaku <tuh> ya sangat sopan sekali sama guru ketika guru mendengarkan pun eh guru mengajar pun mereka akan mendengarkan dengan sangat baik meskipun ada beberapa anak yang suka nyeletuk kalau saya biarkan kalau misalnya mereka nyeletuk tak biarkan saja pak asal jatuhannya itu mengarah ke yang baik seperti itu jadi Insya Allah setiap instruksi yang diberikan guru Insya Allah akan selalu dilakukan dengan baik meskipun nanti ya ada sedikit sedikit drama itu sudah biasa Pak Gim terima kasih ya yang terakhir ke Bu Ana misalnya hmm. di dalam sebuah kegiatan proses belajar mengajar di sebuah kelasnya Bu Ana, ya, yeah. terus ada satu atau dua anak yang model sifatnya itu seperti yang diceritakan Bu Is. Ya. Misalnya, nyeletuk atau apa, kurang pas, enggak kondusif, kurang pas, apalagi mungkin kurang. Nyonsai saya kurang sopan, namanya anak ya, kadang enggak. Yeah. Itu langkah apa yang dilakukan Bu Ana ketika berada di dalam pengajaran begitu. Terima kasih. Ya. Biasanya saya mengamati kok ada yang apa eh, tidak memperhatikan atau mungkin dia konsentrasinya tidak bagus atau eh, memikirkan apa begitu. Saya pasti mem -menanyakan, mem menanyakan dengan beberapa kalimat atau yang mungkin mereka Kalimat-kalimat uh, yang dia apa ingin konsentrasi ke situ begitu. Jadi saya memberikan dengan menanyakan kesenangannya atau mungkin saya akan memberikan apa pertanyaan-pertanyaan uh, yang mungkin dia akhirnya apa memperhatikan apa topik atau pembicaraan yang ada di kelas itu begitu pak. Jadi begitu, dengan pertanyaan. Iya, iya. Terima kasih semuanya. Memang di dalam menangani sebuah masalah di dalam sekolah kita masing-masing itu memang bervariasi atau berbeda. Itu ada banyak faktor ya. Mungkin keadaan ada dan lain-lain itu. Ya, Baik Bapak-Ibu, di sini mungkin yang akan saya share ini adalah bagaimana nanti terkait ya bagaimana terkait dengan apa yang sudah kita ceritakan tadi ya. mohon ditunggu sebentar ini ada sebuah tampilan Bapak Ibu, Sewu bisa melihat tampilan saya? Okay, bisa, bisa. Ya, begini Bapak Ibu. Uh, di sini saya coba sharing ya. Ini saya tidak istilahnya mengajar panjenengan semua, tapi kita sharing saja uh, dengan hal ini profil pelajar Pancasila ya. Mari kita belajar bersama yang dimaksud profil pelajar pancasila itu yang bagaimana ya. Jadi di sini apa itu istilahnya sebelum sebuah pengajaran itu kita memulainya dengan ini kesepakatan kesepakatan yang antara guru dan murid gitu ya. Dimulai dengan berdoa. Jika ada yang menyampaikan materi atau mengajukan pertanyaan yang lain, harus itu apa istilahnya, me, me apa itu? melihat situasi dulu di antara uh, sela-sela antara murid dan guru." Ya, jadi kemudian di sini ada hal yang perlu kita jadikan panutan ya, dalam mendidik anak supaya menjadi anak yang pelajar yang mempunyai profil pelajar pancasila ya jadi kita kita adopsi dari pendapat Ki Hajar Dewantoro ya bahwa ini kita bisa melihat bersama sama menurut Ki Hajar Dewantoro pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti dan dan anak dengan jalan pengajaran. Teladan dan pembiasaan jangan disertai perintah dan paksaan. Di sini budi pekerti itu meliputi rasa, pikiran dan roh. Di sini kita menerjemahkan bahwa kita melakukan pembelajaran kepada anak itu berpihak pada siswa atau anak tadi. ya Tidak ada paksaan, jadi istilahnya selalu berpihak pada peserta didik atau anak. Mereka diberi hak sepenuhnya ya, dalam mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu menurut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 Yonseu, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu tidak perlu membuat catatan dulu. Kita fokus saja pada slide saya ini. Nanti, file akan saya kirimkan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi, di sini, mari kita sama-sama, apa istilahnya, menelaah saja ya. Kita sharing saja. Nanti, file akan saya kirimkan ke Bapak Ibu semuanya kembali lagi ya menurut dia bahwa segala kodrat yang ada pada anak itu akan mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi tingginya seperti saya sampaikan tadi. Jadi sepertinya anak itu di, di apa ya selanya dididik sebagaimana sebaik baiknya sehingga membuat anak itu merasa di utamakan dia-dia akan senang kalau gitu ya kemudian ini dalam hubungannya dengan program sekolah penggerak jadi maksudnya adalah bahwa pelajar, pelajar profil pelajar Pancasila itu akan kita tanamkan di dalam program-program uh, sekolah penggerak seperti yang akan kita laksanakan pada tahun, mulai tahun ajaran baru nanti. ya Di sini ada lima intervensi program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak itu terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Ya. Seperti Bapak Ibu lihat di dalam tayangan slide ini. Yang pertama ada pendampingan konsultatif dan asimetris. Kemudian penjelasannya ada di bawah. Nomor dua, penguatan SDM sekolah. Jadi SDM-nya memang juga mendukung, ya mungkin dengan sekolah-sekolah itu mengirimkan para gurunya mengikuti workshop-workshop uh, itu adalah salah satu bentuk penguatan dari SDM. Seperti kadang kita mengoperasikan HP baru gitu aja, kadang sudah tidak bisa. ya Terus kemudian media pem, pembelajaran, misalnya pakai Google Classroom, Google Form, Google Meet, itu kadang kita masih nunuk-nunuk ya. Karena kita itu kadang dengan usia anak itu belajar tuh lebih cepat anak daripada uh, gurunya. Ini yang dimaksud nomor dua adalah... SDM harus kuat itu dalam arti menguasai IT selain menguasai materi gitu, gitu. jadi tidak tidak hanya apa istilahnya pokoknya berangkat, ngajar gitu. yang ketiga pembelajaran kompetensi holistik di sini pembelajaran menyeluruh gitu ya dengan dengan menyeluruh itu Terus empat, merencanakan per perencanaan berbasis data. Jadi manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang kelima adalah digitalisasi sekolah. Ini hubungannya dengan yang tadi saya sampaikan bahwa e, gurunya harus mampu e, paham tentang IT. ya penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang customized. Jadi kalau kita pakai platform digital, harapannya adalah sesuai hal yang kompleks itu akan terkurangi, gitu. akan lebih efisien. Itu maksudnya seperti kita misalnya harus apa ya harus pakai kertas misalnya ya, memperbanyak kertas gitu ya mungkin dengan digitalisasi ini kebutuhan kebutuhan kertas akhirnya mungkin bisa dikurangi begitu bapak ibu yang berikutnya ini apa profil pelajar pancasila itu ya merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan kemudian berupaya membentuk profil pelajar pancasila dalam rangka membentuk sumber daya manusia unggul yang memiliki kompetensi global dan memiliki nilai-nilai pancasila sudah jelas gitu ya bahwa dengan itu harapannya bahwa nilai-nilai pancasila itu akan tertanam itu. Uh, Kemudian ini ada beberapa uh, poin lagi yang yang harus saya sampaikan. Di sini ada visi pendidikan, kemudian ada profil bacaan itu sifat yang bagaimana saja. Di sini ada beberapa macam sifat-sifat uh, ya. Jadi beriman kepada Tuhan yang masa, berkebunikaan global, mempunyai sifat gotong royong, kreatif bernalar kritis mandiri Nah ini untuk sementara mungkin ya di sekolah-sekolah di kota-kota ya itu mungkin sudah apa ya Insya Allah tertanam tapi walaupun ada beberapa yang yang belum tertanamkan gitu. tapi seperti tadi saya mendengar keadaan sekolah di Buis tadi ya, yang menyampaikan bahwa nampaknya kalau masalah beriman bertawa pada Tuhan yang mahasiswa berakhlak mulia ini kayaknya sudah tidak dipertanyakan lagi tadi melihat ceritanya yang di sekolahnya Bu Is, tadi karena di lingkungan ya beda dengan sekolah-sekolah yang tidak pondok ya sekolah umum gitu, -gitu ya masih masih heterogen sifatnya murid-murid itu ya sehingga mungkin agak tercapainya eh, lama gitu tujuannya Bapak-Ibu, uh, mengingat waktu saya sangat terbatas ini, nanti enggak mungkin saya jelaskan semua slide ini nanti. Uh, baik, ini nanti akan saya share saja filenya ke Bapak-Ibu semuanya. Ya, Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu kita share, uh, saya beri waktu beberapa menit sebelum saya mengakhiri presentasi saya. Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak oh, Ya, dari Bu Is. Ya. Ya, monggo, uh, Bu Is. Saya mau sedikit bertanya, Pak. Ya. Yang tadi kan profil pelajar Pancasila kan ada enam, ya? Ya. Ya. Saya, saya ini kok masih bingung, yang berkebinekaan global itu yang bagaimana Pak? Ya, ber, berkebinekaan itu mereka kita tanamkan sifat untuk saling menghormati uh, an, suku agama yang berbeda. Jadi harus menanamkan sifat mereka saling menghargai antara uh, suku kemudian adat dan lain-lain begitu kuis yang bisa saya sampaikan ingin oh, terima kasih terima kasih Monggo Bu Hana mungkin atau Pak Hamid. terima kasih masih ada waktu nggih. Iya terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Ismail saya Nih. juga apa namanya akan bertanya tentang latar belakang munculnya profil pelajar Pancasila itu kira-kira apa Pak kenapa baru saat ini dimunculkan kok enggak dari dulu-dulu Ya, Apakah itu. generasi saat ini sudah tidak pancasilais atau bagaimana? Pak? Begini, Pak. Kadang-kadang pemerintah, ya, mencanangkan sebuah program itu didasarkan atas keadaan yang berlangsung, Pak Amir. Gitu ya. Apalagi nanti ganti pemegang kebijakan atau pemegang kepentingan akan berubah lagi. Begitu seterusnya. Ya begitu Pak ambil oh, okay. terima kasih terima kasih, gih, gih. <laughs> terima kasih. cekap gih, Pak Sg waktunya sudah cukup ya Agir. maaf kalau saya terlalu panjang ini tadi terima kasih perhatiannya semoga nanti kita bisa menerapkan pada anak didik kita gih. terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Es, atas pemaparannya tentang profil pelajar Pancasila, seperti harapan kita semua, semoga siswa-siswa kita nantinya mempunyai semua profil yang ada di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, monggo Bu Ana sebagai fasilitator ketiga. Monggo Bu Ana, dipersilahkan. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan presentasi ini. E, tapi sebelumnya, tadi Pak Es e, mengungkapkan beberapa profil pelajar Pancasila. Saya akan memberikan satu kata ya, mungkin dimensi dari profil pemuda Pancasila yang terdiri dari tujuh huruf niku nopo nggih, di ada beberapa nggih apa, beriman kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, ya apa? berpikir kritis gak. mandiri mandiri gak. jadi kalau 7 berarti mandiri gitu nggih nggih betul mandiri oke nggih namung untuk berikutnya saya akan itu tadi hanya apa sebagai apa eh uh, warming up untuk kita tebak kata nggih Pak <laughs> kita akan melanjutkan presentasi kita yaitu saya akan menyampaikan materi tentang modul ajar yang sudah ya menjadi kewajiban kita sebagai guru dan itu sudah keharusan memahaminya, tetapi untuk kali ini karena masih baru maka saya tidak berniat untuk menggurui Bapak-Ibu, tapi kita sharing seperti tadi yang dihadirkan oleh Pak Is. Jadi hanya untuk menambah dan mengurangi yang saya ketahui saja. Ini saya akan share screen-nya untuk yang berhubungan dengan modul ajar. Yang yang pertama nanti akan kita lihat untuk pembuatan rencana pelajar eh, eh, RPP-nya itu, ya. Oke, oke. Yeah. ini Bapak Ibu, saya akan <tuh>. Kita akan mempelajari tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Yang kita akan pelajari, konsep modul ajar adalah ini: konsepnya ya, sejumlah alat atau sarana, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis. Jadi, itu kemudian jadi kita mengetahui untuk konsepnya dulu saja. Kemudian untuk modul ajar merupakan implementasi dari ATP yaitu alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajarannya dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah ini kita tahu bahwa untuk modul ajar ini pengembangan dari ini. Modul ajar merupakan implementasi dari ATP yang dikembangkan dari CP dan profil pemuda Pancasila sebagai sasaran. Sudah tadi yang masuk nomor satu. Modul ajar disusun sesuai fase perkembangan peserta didik. Nah untuk sekarang ada beberapa fase yang kita ketahui itu. Fase A sampai A, B, C, kemudian D, E, dan F. Untuk yang fase A-nya untuk kelas 1-2 SD. Kemudian B-nya untuk 3-4. C-nya kelas 5-6. Kemudian dari SM, yang SMP itu untuk D. Dan kita SMA kelas 10 untuk E. Dan sebelah 12 adalah F. nah Guru perlu memahami konsep modul ajar agar proses pembelajarannya nanti menarik dan bermakna. Nah, ya Untuk... Komponen modul ajar itu kalau saya mengamati ada beberapa komponen modul ajar. Di antaranya adalah informasi umum. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen inti dan ketiga adalah lampiran. Nah, untuk yang informasi umum ini terdiri dari identifikasi sekolah. Jadi ini sekolah mana yang apa Membuat apa modul ajar itu, kemudian kompetensi awalnya apa masuk ke sini, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana. Nanti di sini Bapak Ibu tahu bahwa di mana kita akan apa mengadakan pembelajaran, kemudian target peserta didiknya. Kemudian modul pembelajaran yang digunakan. Nah di sini saya akan uh, mem, apa, menjelaskan tentang informasi umumnya yang terdiri dari nama penyusun. Jadi ini sudah ya identifikasi sekolah, institusi dan tahun disusunnya modul ajar itu. Kemudian jenjang sekolah. Jadi identif E, fikasi sekolah ini bisa dengan jenjang sekolah, kemudian kelasnya, kemudian alokasi waktu yang diberikan. Kemudian kompetensi awal itu e, tujuan yang dipakai ketika kita ingin me, e, mengetahui, mengukur kompetensi siswanya. Kemudian yang C adalah profil pelajar Pancasila. Ini nanti bisa dimasukkan ke dalam materi. ya Bisa di apa yang seperti disampaikan tadi bisa beberapa ada yang enam apa itu tadi poin untuk profil pelajar pancasilanya kemudian untuk target serta didik sarana prasarana dulu kemudian target serta didiknya kemudian modelnya kemudian model pembelajaran yang digunakan bukan modul model ini model yang digunakan bisa PJJ pembelajaran jarak jauh atau menggunakan luring itu tadi. Kemudian berikutnya yang ini adalah komponen, komponen intinya yaitu bisa berupa tujuan pembelajaran. Nah Tujuan pembelajaran kemudian ada pemahaman bermaknanya. Ini kalau kita tahu tujuan pembelajaran bisa kita ambil deskripsinya di apa itu fase-fase pemahaman bermaknanya nanti titik beratnya pada apa yang kita ingin apa sampaikan untuk yang setelah pembelajaran itu peserta didik e, mendapatkan pemahaman konsep apa kemudian pertanyaan pemantiknya adalah e, biar anak itu semangat untuk me, apa itu mempelajari suatu mata pelajaran atau topik maka diperlukan pertanyaan pemantik ya. Kemudian persiapan pembelajarannya ini sama dengan kegiatan pembelajaran atau langkah-langkahnya itu. Kemudian ada asesmen ya. Asesmen ini bisa ada beberapa yaitu sebelum pembelajaran bisa kita dengan diagnosis itu. Kemudian asesmen selama proses bisa dengan beberapa materi dengan formatif dan akhir dengan sumatif tesnya. Kemudian bagi yang peserta yang mendapatkan apa uh, yang men mencapai yang lebih dari ketuntasan maka kita berikan pengayaan. Kalau belum maka kita berikan remedial. Kemudian refleksi peserta didik dan guru kita berikan pada akhir. Pembelajaran, apakah mereka sudah memahami materi atau belum? Itu kemudian nanti untuk lampiran-lampirannya eh, ada lembar kerja peserta didiknya ini ada ini berarti nanti yang berhubungan dengan tema atau topiknya kemudian ada bahan bacaan guru peserta didik. Nah ini apa? Eh, bisa berupa LKS-nya itu atau bacaannya itu, kemudian daftar pustaka referensi di mana kita apa, dapatkan pemahaman itu, dan glosarium adalah istilah-istilah yang ada di dalam nah, teks itu. Mungkin apa hanya itu yang ada di sini, di modul, nanti mungkin apa banyak sekali Bapak-Ibu yang sudah memahami tentang modul ajar ini, yang nanti kita akan apa gunakan atau buat sebagai apa itu prinsip yang paling penting untuk kita sebelum melangkah ke pembelajaran apa kegiatan pembelajaran jadi kita membuat rencana-rencana seperti ini dalam modul ajat ya mungkin ada yang ditanyakan sama-sama terima kasih terima kasih bu u Anak, misalnya, yeah. saya ada satu hal yang perlu saya sampaikan yeah. uh, di dalam tujuan pembelajaran, Bu Ana, yeah. saya itu uh, apa ya? Masih belum belum yakin ya? Tujuan pembelajaran itu bisa lebih dari satu atau bagaimana? Mohon penyerahan, Pak, anu, Bu Ana. Yeah. Terima kasih. Oh, yeah, tujuan pembelajaran itu bisa lebih dari satu Pak jadi misalnya siswa dapat mengidentifikasi atau siswa dapat uh, apa menemukan informasi umum begitu jadi lebih dari satu boleh dari capaian pembelajaran kemudian ditentukan TP yang lebih dari satu boleh ya Pak ya terima kasih itu aja Ana, okay. yeah. uh, kalau yang saya pahami, gitu. Seperti yang kemarin-kemarin bahwa modul ajar ini sama seperti RPP, gitu, nggih. Hampir sama, Bu, yang Tapi lebih lengkap, gitu, nggih, Bu. Ye, karena. Ya. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah eh, dulu ketika saya pakai RPP itu kan, misalnya Ye. satu materi atau kita ambil satu CP itu ada beberapa kali pertemuan, Perlukah kita membuat beberapa modul ajar itu apa satu saja yang sudah include kesemuanya, Bu? Kalau saya kan kemarin kan kita apa itu ada tiga apa itu domain ya, ya. yang dari menulis kemudian apa itu bentar ya menulis mm -mm. menulis mempresentasikan okay, terus membaca memba Manya, ah, terus nah, kemudian sing berbicara itu sama apa Nanda. lupa menyimak menyimak berbicara kemudian membaca menyimak hmm. Kemudian terakhir menulis mempresentasikan gitu. Ye. Jadi kalau menurut saya itu bisa apa per itunya Bu. Jadi kalau Rp. Pas, Rp. apa aja. jadi kalau saya lebih dari dua jam. Jadi sendiri mungkin bisa seperti yang sudah pernah kita bi habis biasa apa tulis itu jadi saja. Aja, gitu mungkin apa dari uh, apa tadi domain yang apa. Misalnya menulis, mempresentasikan, ya nanti di dalamnya uh, seperti itu langkahnya. Kemudian kalau hanya apa, membaca, memahami kan kita hanya membaca, kemudian menentukan identifikasi hanya itu. Ya. Yeah. Terima kasih. Yeah. Mungkin Pak Hamid. Yeah. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Uh, saya akan bertanya tentang asesmen. Uh, seperti yang kita ketahui, bahwasanya asesmen di sini yaitu dibagi menjadi tiga: uh, diagnostik asesmen, formative uh, assessment, dan yang ketiga sumatif assessment. Yang mau yeah. saya tanyakan ini diagnostik assessment atau assessment diagnostik. Yeah. Untuk pelaksanaan asesmen diagnostik ini apakah harus dilaksanakan uh, satu tahun sekali atau apa namanya dia satu semester sekali atau dilaksanakan apa namanya setiap uh, apa namanya ada KD yang baru? Mohon yeah. dijelaskan. Namanya apa? Yeah. Uh, asesmen diagnosis jadi ini mendiagnosa Jadi apa nah menurut saya ya tiap kalau ada adik itu bisa apa diberikan pertanyaan-pertanyaan uh, atau yang berhubungan dengan uh, apa itu tadi apa penilaian diagnosis diagnotifnya ya gitu Pak Oke terima kasih ya. atas jawabannya ya jadi bisa diberikan sebelumnya, misalnya sebelum apa materi diberikan gitu bisa pretestnya. Ya, mungkin nanya itu yang bisa saya sampaikan mungkin apa bisa waktunya nanti untuk yang berikutnya saya serahkan kepada moderator lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anah telah menjelaskan tentang modul ajar, gih. Meskipun sulit uh, kita sebagai guru itu harus dirumitkan dengan membuat modul ajar, nih Tapi tetap semangat buat ibu-ibu hebat. Bapak hebat tangan. Uh, selanjutnya Bapak, uh, saya sendiri yang akan menjadi fasilitator. Uh, sebelumnya izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, Gimana Bapak Ibu masih semangat, selamat semangat. Selamat Pak Hamid bilang semangat tapi semangat sebelum kita mengarah ke penjelasan saya nanti Insya Allah saya akan menjelaskan tentang uh, Assessment, okay. tapi sebelum itu, coba biar tidak ngantuk karena ini jam dua siang. Sebenarnya, waktunya makan, waktunya istirahat. Ya, tidak ngantuk, samen harus mengikuti dua dayseng. Okay. Uh, apa lakukan Yap. apa yang saya bilang? Oke, okay. tepuk satu, tepuk satu. Loh. Ayo, Pak Hamid, Bu Anna, Pak Isman. <laughs> Satu, tepuk dua, tepuk 3, tiga. tiga, dua, satu. Nah, Pak Ismail, <laughs> Pak Ismail salah. Tiga, dua, satu, tidak ada tepuknya, tidak tidak pakai tepuk tidak pakai gitu, tangan. Oh, gitu. <laughs> salah, salah semua. hai, tepuk tepuk hai, Ah Pak Hamid lagi. Ah, agak konsentrasi. <laughs> iya Pak Ismail betul konsentrasi. Sudah nggih. Yeah. Uh, sebelum sudah melihat Bu Pak itu apa saya pernah apa itu namanya? Di di situ sudah terlihatkah PowerPoint saya? Oke sudah. Oke terima kasih. eh uh, Sebelum kita mengarah ke asesmen, coba saya mau bertanya dulu. eh uh, Apa sih Pak asesmen itu? siapa-siapa yang mau jawab saya eh, penilaian oke penilaian asesmen itu penilaian begitu enggak Ye. Terus Ye. kapan sih kita biasanya melakukan asesmen bisa di tuh. awal bisa di akhir oke bisa itu. di awal bisa di akhir bisa di tengah tuh ya orang bisa orang. di tengah oke, berarti intinya asesmen itu bisa dilakukan di mana saja enggak ya. di, awal boleh, di akhir boleh dan di tengah juga boleh. Yeah. Tadi di uh, materi sebelumnya, di modul sudah disinggung sedikit tentang asesmen. Yeah. Di situ Pak Hamid menanyakan asesmen diagnosis. diagnosis. Ya. Seperti jawabannya siapa? Kemarin Pak Ismail bilang bahwa asesmen diagnosis itu adalah seperti dokter kita itu mendiagnosa. Mengira-ngira apa yang terjadi pada siswa kita, ngoten saja yeah. Oke. Okay. Uh, dan sekarang kita akan mempelajari tentang formatif dan sumatif apa sih asesmen formatif dan sumatif seperti kita ketahui bersama-sama adalah asesmen itu penilaian katanya tadi padahal tidak mengeluh penilaian kita coba kita lihat nah di sini ada jenis-jenis asesmen pak ada asesmen as learning, asesmen for learning, and assessment of learning. Jadi, di sini fungsinya berbeda-beda. Kalau assessment as learning, berarti assessment sebagai refleksi proses pembelajaran. Kalau yang for untuk perbaikan pembelajaran, kalau yang of menjadi evaluasi, di sini kita bisa membedakan assessment formatif itu di sini, Pak. Jadi, sah sama for sebagai refleksi dan sebagai perbaikan. Kalau assessment... Yang sumatif berarti di sini dua untuk perbaikan dan untuk evaluasi akhir. Lantenge sampai di sini sudah cukup jelas nih Pak ya. Oke, lanjut Ge. Nah, di sini dibuat lebih jelas lagi Bapak, Ibu. Jadi asesmen formatif adalah evaluasi selama proses pembelajaran yang gunanya untuk memantau perkembangan siswa dalam segala hal sehingga kita bisa memberikan umpan teman atau guru. Kalau sumatif itu evaluasi di akhir pembelajaran Pak Bu. Kemudian nilainya sebagai yaitu... acuan untuk nilai rapot atau untuk kenaikan kelas. Iya. Lanjut. Cara kurikulum dulu. Kalau dulu sekali. Kalau dulu sekali, eh uh, assessment of learning itu di sini. Jadi proses belajar mengajar itu lebih mengarah pada hasil. Kalau hasilnya bagus, berarti proses belajar itu bagus. Itu anggapan dulu. Untuk assessment for sama learningnya masih di sini. Jadi jomplang masih, pak. Jomplangnya ke arah nilai. Jadi itu paradigma yang dulu. Saat ini masih kita lakukan bahwa. Sebuah proses pembelajaran itu berhasil bila mendapatkan nilai yang bagus. Seperti itu, gak? Laras, gak? Halo, Pak. Gini apa, Oke. Kalau kurikulum harapan baru ini, karena kita ada mengarah ke kurikulum yang baru, Pak, nge? Kurikulum apa namanya tadi? PSP. Nah, di sini assessment of learningnya tidak sebegitu berat, Pak. Jadi hasilnya mengarah kepada assessment of for learning dan as learning di mana prosesnya diutamakan jadi bukan hasilnya bukan nilainya tapi prosesnya itu berhasil kenapa karena proses berhasil insya allah nanti hasilnya juga akan bagus okay. halo bapak ibu betul okay. lanjut hmm. ini juga masih sama nah di sini di sini letak dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi kapasitasnya pun harus berbeda. Di sini S sama for. Yang paling sedikit adalah of. Jadi nilai itu yang berada di poin yang atas. Seperti timbangan tadi, jomplang ke situ itu yang dulu. Nah kalau sekarang penekanan pada asesmen formatif harus mempunyai waktu yang lebih banyak. Oke. Okay. Karena tujuan dari formatif itu adalah memberikan perbaikan. Jadi, di tengah-tengah sebuah pelajaran, kita memberikan suatu pertanyaan. Kita akan tahu, anak-anak itu paham apa tidak? Kalau anak-anak belum paham, berarti maka kita harus mengulas kembali. Seperti itu, nggak, Pak? Nge. Nge. Oke, lanjut. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Pak? Bu, nggak. Nggak? ada nggak. yang belum Nah, nah di sini ada formatif atau asesmen sumatif itu berbentuk seperti ini. ini hanya sebagian contoh diskusi kelas ini maaf ini nggak ada seperti ini seharusnya kemudian ada produk drama presentasi dan tes lisan ini ya baik sumatif tahu masih bisa kemudian ada produk ada drama presentasi dan tes lisan kemudian ada yang tertulis ada yang tidak tertulis eh, tadi yang tidak tertulis nih yang ini yang tertulis jadi ada refleksi misalnya kita melakukan pembelajaran kemudian anak anak kita suruh nulis ada poster, ada tes tulis ada IC juga, jadi ini adalah contoh dari asesmen yang tulis jadi bentuknya bisa seperti ini Bapak kita lanjut mohon nah karena kita tadi melakukan asesmen maka tidak pantas apabila kita tidak memberikan timbal balik atau umpan balik jadi kita menilai anak dinilai tok marilah tidak dikasih apa-apa itu juga tidak tidak baik jadi mengapa kita itu penting memberikan umpan balik Umpan Balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan kegiatan Jadi ketika kita berdiskusi kok ada yang diam saja maka kita harus Nah ayo coba kenapa kok diam saja seperti itu Umpan Balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan Hal yang butuh perbaikan dan hal yang bisa dikembangkan di aktivitas kelas selanjutnya Maaf ini kursornya Melayu-Melayu Dewi Lanjut apa saya terlalu cepat ya pak ya kalau menerangkan ya cukup Nggak. cukup, ya. cukup ya, terlalu ya, terlalu cepat cukup uh, iya murid-murid saya itu bilang bilangnya bu samen itu cemerlang aja buan padahal itu tak kontrol ya kita kembali ke umpay pak gak? yang bagi guru berarti memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran di Akan Bisa mengkoreksi diri Anak-anak itu pakai model seperti ini Bisa Seperti itu Kemudian bagi murid Fungsi dari Haruhi kelebihan dan Kekurangannya Ya karena mereka Sudah Pak bisa didengar. Oke okay, ya, bisa. bisa. Halo. Iya Halo. bisa. Halo. Pak? Iya ya, bisa. Ibu? Iya bisa. Ini jaringan ya? Oke. Okay. Yeah, Mohon maaf. Yeah. Jaringan itu ya Pak ya. Okay. Karena anak-anak sudah melakukan sesuatu, kita berikan umpan balik maka kita kasih tahu kepada mereka nak kamu itu pinternya di sini kamu bisa kamu sangat pintar sekali kemudian tadi berikan umpan balik kepada sesama teman juga Halo Halo Puis Halo Puis Where are you? Oke okay, lanjut Mohon maaf ini jaringannya kok putus-putus Pak Ngi mohon Yang maaf Sudah jelas, gak jelas ya. okay, nah. normal. Jaringan Dian Selanjutnya adalah di sini prinsip, prinsip pemberian umpan balik. Jadi umpan balik itu harus yang kita berikan harus yang pertama mudah dimengerti dengan mereka transferable. Jadi bisa jadi bisa di apa itu? Bisa ditransformasikan, bisa dipindahkan. Terus melihat ke belakang lebih dari penilaian tepat waktu tuh konteks konteks itu, ini adalah sip timbal balik Oke okay. itu terdiri apa saja yang pertama harus fit up tuh mengklarifikasi tujuan jadi kita mengklarifikasi tujuan kita itu apa dalam proses pembelajaran itu. Kemudian feedback. Feedback adalah tanggapan atas pekerjaan murid. Ini yang biasa sekali kita lakukan pada anak-anak. Jadi ketika anak-anak menyelesaikan presentasi, misalnya kita memberikan tepuk tangan, memberikan apresiasi, biasanya ini, tanggapan atas pekerjaan dan kemajuan mereka. Jadi kamu bagus sekali, seperti itu, itu feedback. Yang terakhir adalah feed forward. Fit forward itu apa? Di sini saran, murid diberikan saran untuk dipakai di masa depan dengan menggunakan data diri. Dari feedback ini kita bisa membuat fit forward. Oke, Sampai di sini paham, Mbak? Bu, yeah. Yeah. mohon maaf. Selanjutnya mungkin ini slide yang terakhir. Di sini adalah ladder of feedback, tangga dari feedback. Yang pertama tadi kan ada fit up klarifikasi nge? Ada penilaian. Kemudian kita menilai, kita memperhatikan sehingga kita bisa memberikan saran dan yang terakhir kita memberikan apresiasi kepada mereka. Oke. Mungkin eh uh, dari sini ada yang perlu dikomunikasikan Bapak Ibu? Pak Is, monggo. Ya, terima kasih. Ini saya mau uh, penjelasan yang terakhir ini, letter of feedback ini. Iya. Jadi ada tangga apa itu, Puan balik ya. Iya. Verifikasi, penilaian, perhatian, saran, apresiasi. Ini kita uh, berjenjangnya dari bawah ya bu ya. Iya. Dari bawah ya. Verifikasi oke, oke, dari bawah. Penilaian terus perhatian, saran, apresiasi. Ini bentuk apresiasinya, Bu, yang saya tanyakan. Ya, itu aja. Oke, okay. di sini sudah ditulis, Pak? Ya. Mengingat ya, ini, ini saya kebetulan anu apa enggak kelihatan mata saya ini. Oh, begitu. <laughs> dan ya, bu, ini memberikan ya. apresiasi. Kita ya. memberikan pujian pada mereka. Contoh ya. misalnya ketika berdiskusi ya. Oke, ya. hey, pendapatmu sangat baik sekali, brilian. Nah, seperti okay. itu. Itu memberikan apresiasi. Kemudian saya bisa melihat pekerjaanmu itu sangat rapi, sangat bagus. Itu adalah bentuk dari apresiasi, Bapak. Okay. Kalau pujian kalau bisa diberikan mungkin ada ada bisa ya. Sesuatu diberikan ke sesuai itu ya gimana ya? Selain pujian, misalnya sesuatu yang diberikan pada siswa itu sebetulnya itu, itu mendidik atau enggak ya? Kira -kira. Mendidik Pak, kenapa? Karena dengan memberikan motif, memberikan mereka pujian, memberikan mereka reward, membuat mereka semakin bersemangat. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. jadi mereka, mereka semangat mempunyai motivasi baru untuk yeah. mempelajari, untuk untuk bersaing juga. Ya, terima yeah. kasih Bu. Yeah. Oke, okay. lanjut monggo. Monggo Pak, okay, terima kasih atas waktu atau kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya sama dengan Pak Ismail. Apa yang akan saya tanyakan Yang masih uh, Berkaitan dengan ladder of feedback ya Tangga feedback Di sini uh, Seperti yang ditayangkan Di sini kan mulai dari Klarifikasi Penilaian, perhatian, saran Apresiasi Yang ingin saya tanyakan ini perhatian bu. Uh, perhatian ini Kalau menurut saya Ini juga apa ya Uh, bisa menjadi hal yang apa namanya uh, ya misalnya misalnya seperti ini ya ya hal yang negatif juga maksudnya gini ketika seorang guru ya terlalu misalnya memberikan perhatian pada muridnya terutama muridnya yang misalnya kalau laki-laki murid jajat gimana ini? ini apakah perhatian ini tidak disalahgunakan nanti? nah maksudnya perhatian di sini adalah perhatian ada, yang bagaimana? sebentar perhatian yang sesuai porsinya bapak. jadi ketika mereka melakukan aktivitas mereka perhati kita perhatian di situ bukan kita memperhatikan sudah makan belum sudah minum belum nah itu beda lagi kalau pak Hamid lihat muridnya yang cantik terus kok seperti itu nah itu yang perlu ditanyakan ada apa gerangan seperti itu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 bisa angka dan deskripsi ngatan dia bung uh, mungkin untuk yang nilai sumatif masih angka bu G, tapi formatif nge. untuk misalnya menjawab sebuah pertanyaan kalian sudah paham belum? itu kan tidak harus di nge. tidak harus dinilaikan, tidak harus ditulis dengan huruf angka ngatan dia bung G? J J, dia so. sampun paham? G, dia sampun. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi sebelum saya tutup, saya mau sedikit bertanya. Uh, sebagai kuis saja yang bisa raise your hand up, okay. nanti yang bisa angkat tangan. Jadi, uh, apa sih bedanya asesmen formatif sama sumatif? Oke, okay, siapa yang? Yeah. Oke, okay. <laughs> Pak Hamid, nunggu. Yeah, kalau asesmen formatif itu bisa, pelaksananya ya, pelaksanaannya. <laughs> Ini diharapkan punya porsi yang lebih daripada sumatif. Uh, formatif itu biasanya dilaksanakan di apa namanya di pertengahan pembelajaran. Uh, tujuannya kan apa namanya uh, ya dalam rangka apa? Saya kok intinya sampai itu <laughs> intinya untuk untuk untuk apa namanya perbaikan kan ya? Uh, sedangkan yang sumatif ini Uh, assessment yang uh, apa namanya di, di area -area. untuk pelaksanaan saja dari saya dan tujuannya barangkali Pak Ismail ada pendapat lain saya kira cukup itu Pak Paya Ismail saya kira cukup saya satu lagi pertanyaan Pak G kalau porsi uh, lalu internetnya yeah, no seperti voice. dibilang Pak Hamid tadi Pak G porsi yang diberikan untuk formatif itu lebih banyak dari sumatif mater G Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Halo, Bu Ana mungkin ya. bisa jawab? Mungkin karena formatif itu bisa diukur gitu, mungkin spesifik gitu kalau sumatifnya kan peran apa? di akhir gitu, jadi kalau Atau. formatif mungkin okay. bisa setiap bisa di awal, jangan di. Yeah, terima kasih Bu Ana. Yeah. Alhamdulillah. Ada teman Pak sedang ke belakang ya? Ya maaf, Bapak, Bapak. Ya, jangan pergi dulu. Belum belum, saya ngambil uh. gitu di depan. Okay. Kenapa Pak pemberian porsi formatif itu kok lebih besar daripada porsi sumatif? Eh, uh, saya bapak ini karena ah, pendidikan Halo? itu diprosesnya. Iya, karena formatif itu oh, kan kita apa kita namanya kita. untuk prosesnya bu, artinya uh, ini diyakini bahwasanya dengan proses yang bagus ya dengan pelaksanaan tes atau asesmen formatif yang bagus nanti. Diakini hasil asesmen sumatif pun akan akan bagus ya proses yang bagus akan melahirkan hasil yang bagus karena itu uh, formatif ini uh, ya dilakukan porsinya harus lebih banyak daripada sumatif artinya uh, tes sumatif itu adalah uh, tes akhir ya uh, ketika anak-anak sudah okay. apa namanya sudah siap sudah dapat menguasai ya dari mana itu ya dari tes formatif jadi ya sehingga kita bisa mengadakan tes formatif dengan hasil yang tentunya uh, memuaskan itu menurut saya halo halo ya halo, halo bisa dipahami oke okay. gue silangi Halo, Bu Es. Bu hilang. Ya, kalau Bu sudah tidak ada. Nah, ini Bu oh, sudah kembali. Okay. Ke yang... Mohon maaf. Oke. Okay. Terima kasih Bapak-bapak Ibu hebat. Terima kasih. Oke, okay, semuanya. Oke, kasih jempol semuanya. Oke, monggo ditutup, Bu Terima kasih Bapak, Bu sudah melakukan apa ya? Simulasi menjadi fasilitator sangat hati-hati. Ya. Semoga kita bisa yang pertama meng apa ya, yang pertama membuat modul ajar yang bagus sehingga profil pelajar Pancasila bisa tercapai, okay, dan kita menggunakannya dengan fitur baru mencari data yang baru di rumah hingga pelajaran di layan akhir semangatnya akan bagus karena proses yang dihasilkan pun akan bagus Oke, okay. terima kasih. Pak